Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min amalina Wa mayyudlil falahadiyalah Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la Wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wallahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wahabsi bittaqwullah, fakat fajr muttaqun wabat. Eh mana sudah nampakmu Allah? Alhamdulillah kita jumpa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga perjumpaan ini berikan manfaat bagi kita semuanya. Saya wasiatkan pada diri saya juga pada semuanya. Marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa in taqdu naimat la tuhusuha. Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 34 jika kalian menghitung nikmat Allah maka kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya karena banyak ayat ini perintah Allah yang tidak mampu dilakukan oleh siapapun termasuk Rasulullah menghitung nikmat Allah tidak akan mampu, kenapa? karena banyak nah dari nikmat Allah yang banyak tersebut maka para ulama membagi menjadi dua yang pertama namanya nekmat dunia. Nekmat dunia. Nikmat dunia itu apa? Rezeki, istri, anak, kesehatan, harta, dan lain sebagainya. Nekmat dunia diberikan oleh Allah kepada semua manusia termasuk orang kafir. Bahkan orang kafir dapatnya banyak. Ya. Nih di dalam satu kitab kuning biasa selalu diceritakan kisah ada satu kisah ada seorang nelayan muslim dia melempar jala waktu melempar jala dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kemudian beberapa jam kemudian jala ditarik ternyata hanya dapat ikan dua atau tiga ekor sementara nelayan kafir musyrik, Waktu melempar jala, dia mengucapkan kalimatul kafir demi lata dan uzah. Kemudian, dia lempar jalannya. Beberapa saat kemudian, ditarik ikannya, banyak penuh jalannya. Maka malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, macam mana ini yang Muslim hambamu? Kau kasih ikan sedikit yang kafir." Kau kasih ikan banyak Dijawab oleh Allah Yang muslim memang aku kasih ikan sedikit Dunianya sedikit Tapi ingat Nanti setelah mati dia akan hidup senang Selama-lamanya Filjana Yang kafir Memang aku kasih ikan banyak Tapi ingat Dunianya banyak Tapi ingat Setelah mati dia akan hidup sengsara Selama-lamanya Filjana itu namanya nekmat dunia. Orang kafir dapat banyak ya. nekmat yang kedua, namanya nekmatuddin. Ne Apa itu nekmatuddin? Bisa sholat, bisa berislam. Kita hari ini berislam itu diberikan hanya kepada sebagian kecil hambanya. Itu orang mukmin, bisa ingat kepada Allah, bisa berislam, memahami Al-Quran, meyakini. Hari kiamat memiliki akidah itu namanya nikmatuddin. Contoh nikmatuddin ya, perasaan takut kepada Allah. Ini saya akan ceritakan satu kisah: ada seorang dermawan yang amat sangat soleh. Dia punya is, uh, anak yang sangat gadis. Anaknya ini Hafido, hafal Quran 30 juz, Alima, paham ilmu agama, Soleha, Soleh, dan Jamila cantik, cuman sayang. Setiap ada pria yang datang untuk melamar kandas. Sang dermawan yang Soleh ini dia stres, dia duduk di kebun, anggurnya dia minta kepada pembantunya. Penjaga kebun anggur. Untuk memeraskan anggur. Namanya Mubarok. Mubarok. Dah, sini kau. Tolong peraskan buat aku anggur yang manis. Aku lagi pusing. Diperas oleh Mubarok. Dikasihkan kepada dia. Diminum. Kecut. Dia marah. Eh Mubarok. Aku minta anggur manis. Peraskan lagi. Diperas oleh Mubarok. Diminum. Kecut. Marah dia. Eh Mubarok. Pelayan macam mana pula kau ini? Satu tahun kau bekerja di sini tidak bisa membedakan mana anggur yang manis mana yang kecut. Dijawab oleh Mubarak, dengarkan jawabannya. Tuan, setahun yang lalu saya menandatangani memorandum of understanding antara saya sebagai pelayan dan tuan majikan. Di, beberapa, di salah satu klausulnya tercatat Bahwa tugas saya hanya memelihara kebun anggur Bukan merasakan buahnya Bagaimana aku bisa merasa membedakan ini buah anggur atau manis Kalau aku belum pernah merasakannya Loh kenapa kau tidak merasakan Apa jawab Mubarak Wallahi aku takut kepada Allah Karena itu bukan tugasku Apa kata Sang Dermawan yang soleh ini Saksikanlah Mubarok Hari ini aku lamar kau sebagai suami dari anakku Kenapa bisa muncul orang seperti itu Dia memiliki nikmatuddin Apa itu nikmatuddin Perasaan takut kepada Allah Antum tahu dari Mubarok ini Yang kemudian dia menikah dengan anak soleha ini Melahirkan seorang anak yang istimewa Namanya Ibnu Mubarok Ulama. Mujahid, penulis, da'i yang sangat terkenal Sekaligus pengusaha sukses Ditanya oleh teman-temannya Kenapa kau masih sempat menjadi pengusaha sukses? Kau sudah sibuk? Apa kata dia? Aku ingin semua rumah aku yang membangun Semua masjid perusahaanku yang bangun Semua operasi jihad aku yang membiayai Beliau membangun 4.000 rumah untuk mujahidin Ditanya oleh mujahidin Uang muka epiro, cicilan epiro. Apa kata dia? Lah cicilan. Walau uang muka, walakin gratis. Nek Matutin. Ah, Ustad, mana yang utama, Nek atau Nek Matutin? Pertanyaan yang bagus. Dijawab oleh Allah. Ini penting. Ini penting. Allah Subhanahu wa taala menjawab di dalam surat Al-Hujurat ayat 17. Yamunnuna 'alaika aslamu. la an lil iman Sebelum saya jelaskan ayat ini, saya akan menjelaskan asbabun nuzul. Kenapa ayat ini turun? Datang seorang sahabat di hadapan Rasulullah, Sahabat ini berkata, Ya Rasulullah, Wallahi, nah. Fadal -fadal. Nah. Ya Rasulullah, Wallahi, Kau menang gara-gara aku, Pasukanmu menang gara-gara sukuku, Engkau berjaya gara-gara kami, Rasulullah diam, Sampai Allah menurunkan ayat ini, nanti dibaca di rumah. Surat Al-Hujurat, ayat 17. Apa kata Allah? Jangan merasa berjasa kepada Islam. Jasamu buat Islam tidak ada apa-apa. Gara-gara aku surah boyo, icu, royo, royo. Gara-gara masjidku dimana-mana ada majelis Taklim Gara-gara dakwaku. Surah banyak penuh dengan jilbal ber Orang yang berjilbab. Nah, kau tidak ada Jasanya buat Islam Oh yang berjasa kepada kau Apa jasa Allah? Anhadakum lili iman Memberi hidayah kepada kau untuk beriman Dari ayat ini Para ulama mengambil satu kesimpulan bahwa nikmat Allah atau jasa Allah yang paling besar memberikan kepada kau nikmat iman, cuman sayang, kebanyakan kaum muslimin lebih mementingkan nikmat dunia. Oke, okay. nah sekarang kita akan sampai kepada bagaimana cara mensyukuri kedua nikmat ini persoalan penting ya Allah subhanahu wa taala berfirman nanti dibaca di rumah pengajian seperti ini bagus dicatat ya. surat Al-Baqarah 172 apa kata Allah? waskuru lillahi inkuntum iyahu ta'abudun waskuru lillahi inkuntum iyahu ta'abudun bersyukurlah kepada Allah kalau memang kalian beribadah kepada Allah dari ayat ini para ulama mengambil dua kesimpulan al-ibadah hakikannya asyukuru bersyukur ahli ibadah hakekannya syakir yang selalu bersyukur kepada Allah, nah bersyukur. Cuman sayang Pak, kaum muslimin ini dalam urusan bersyukurnya bagus. Cuman sayang, di mana letak sayangnya? Kadang nikmat nggak disyukuri, musibah disyukuri. Bersyukurnya bagus, tapi salah alamat. Nih saya ambil satu contoh. Di Surabaya, beberapa tahun yang lalu, ada seorang mengadakan acara syukuran diundang seratus 1000 orang fukoro masakin. Masya Allah, pulang dikeisangu, dikasih fulus, dikasih makanan, diundang seorang ustadz. Ceramahnya istimewa, cuman sayang waktu orang-orang pulang, kita tanya kepada Sohibul Bed, memangnya acara? Nikmat Allah apa yang kalian syukuran Yang kalian syukuri wahai bapak dan ibu Dan syukurannya bagus Nikmat apa Setelah kita mendengar ceritanya kita kaget Apa kata dia Alhamdulillah Anak gadis kami satu-satunya mendapatkan satu nikmat Nikmat apa Alhamdulillah katanya Nikmat apa Terpilih menjadi nominator penyanyi KDI musibah angkanya disuruh telanjang di atas mimbar di atas panggung dilihat berjuta-juta pria lewat layar televisi tapi disyukuri itulah persoalan nekmat gak disyukuri musibah malah disyukuri nih contoh yang kedua ditolong agung acara syukuran islami masya Allah seribu orang diundang setelah selesai acara kita tanya ibunya, istrinya bu E, bu E nikmat apa yang anda dapatkan sehingga mengadakan acara syukuran seperti ini apa jawabannya? kaget kita anu mas, Pak E tahu Pak E Pak E mendapatkan nikmat besar nikmat apa? terpilih menjadi bandar judi togel sekapupaten ponorogo apa sekapupaten tolong nih cerita yang ketiga ada satu suami istri di Magetan Alhamdulillah anak gadisnya eh dia punya satu anak gadis cuman sayang anak gadisnya rusak kelas 3 SMA kemana-mana you can see keluar malam ngobrol-ngobrol di alun-alun temannya lelaki singkat cerita lulus sekolah kuliah di Malang Baru tiga bulan kuliah di Malang. Berubah tampilannya. Dari UNC pakai cadar. Tidak pernah keluar malam. Kemana-mana bawa Quran. Alhamdulillah. Setelah ujian semester. Enam bulan. Dia pulang ke rumahnya. Waktu dia ketok pintu rumahnya. Dibuka oleh ibunya. Ibunya kaget. Apa kata ibunya? Nah, Indi kulit musim mulus mana baju, rambutmu yang cantik jangan kau masuk rumah ini sebelum kau lepas baju laknat itu Subhanallah. maksudnya baju laknat itu apa? Kerudung. pak nikmat tidak disyukuri ini nikmat besar terima kelar orang tua tidak perlu membina anaknya dibina langsung oleh Allah dengan mengirim mahasiswi yang ngajar din sehingga bisa berubah ndak disyukuri Dikatakan baju laknat eh, Sekarang mari kita melihat bagaimana Mensyukuri nikmat dunia Kata ulama cukup tiga saja Yang pertama Mengagungkan Allah Ini nomor satu Meyakini bahwa yang memberi Allah Dan keyakinan kepada Allah bertambah Yang kedua Mengucapkan Alhamdulillah Ya. Yang ketiga, menggunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oke, saya mulai dari yang pertama. Yakin, makin yakin bahwa yang memberi ini Allah dan memiliki akidah yang bagus. Nih, saya akan cerita. Masih kuat dengar cerita saya. Dengarkan cerita saya. Waktu itu Nabi Daud alaihi salam didatangi oleh seorang wanita. Wanita ini ketok pintunya Nabi Daud kemudian berkata, Ya Nabi Allah, saya punya dua pertanyaan. Apa itu? Yang pertama, tolong jawab pertanyaan saya. Allah adil atau bukan? Atau tidak? Yang kedua, Allah mendolimi hambanya atau tidak? Nabi Daud heran, eh wanita belum pernah ada tamuku yang bertanya seperti ini. Allah adil, adil. Dan Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Kenapa kau bertanya begitu? Sang wanita berkata, Nabi, ya Nabi Allah. Saya wanita miskin. Janda. Suamiku sudah meninggal. Anakku ake Banyak. Saya tidak punya pekerjaan kecuali menyulam kain. Kalau sudah kain itu aku sulam, beberapa biji aku bawa ke pasar untuk makan dua pekan, tiga pekan. Kemarin aku sudah menyulam kain cukup banyak. Aku bawa ke pasar, aku masukkan ke dalam tas merah. Belum sampai di pasar, datang burung gagak menyambar tas merahku. Aku ini mau makan apa? Allah adil apa enggak? Allah mendolimi hambanya apa enggak? Sulaman kainku dibawa oleh burung gagak. Belum selesai sang, sang wanita ber bercerita tiba-tiba pintu rumah Nabi Daud diketuk dibuka oleh Nabi Daud ada 10 orang pengusaha salah satu daripada pengusaha itu berkata ya nabi Allah kami mau berinfak masing-masing kami berinfak 100 dinar kali 10 berapa 1000 dinar apa kata Nabi Daud, eh para pengusaha yang jumlahnya 10 orang. Bukan aku menolak. Aku mau menerima, cuman tolong ceritakan kenapa ujuk-ujuk kau datang? Ada apa sebenarnya? Maka salah satu di antara mereka bercerita, "Ya Nabi Allah, kami ini dari pulau seberang. Kami nyabrang ke sini. Di tengah laut kapal kami karam." Kami sudah berusaha Makin lama makin karang Menuju kepada tenggelam. Kami sudah putus asa Tiba-tiba dalam keadaan putus asa Datang burung gagak mendekati perahu kami Melempar tas merah Kami buka kain Alhamdulillah kami gunakan untuk nyumbat Bolongan-bolongan Walhasil kami selamat Sepuluh kami semuanya bernadar Kalau sampai di pantai dengan selamat Kami akan infak masing-masing seratus -masing dinar Alhamdulillah kami selamat Nih kami serahkan seribu dinar Buat Anda diambil oleh Nabi Allah Diberikan kepada wanita janda tersebut Apa kata Nabi Daud Eh wanita tanpa sepengetahuanmu Allah bertransaksi di atas langit Nih ambil untuk makan tiga tahun kau bersama anak itu Pak ya yang kedua mengucapkan Alhamdulillah ya yang ketiga menggunakan untuk ibadah sekarang nekmadinn nah, ini yang penting din Bagaimana Mem mensyukurinya banyak orang tidak mensyukuri nikmat Udin. Kata ulama, mensyukuri nikmat Udin hanya dengan empat cara saja. Hati-hati loh ini, kalau tidak disyukuri nikmat Udin akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, para ulama sepakat bahwa kaum Muslimin kebanyakan telah dicabut oleh Allah nikmat Apa akibatnya? Nih, kita baca surat Al-Baqarah 85 bi kitab bibad, fama jaza addunia, adab, yang artinya barang siapa yang beriman pada sebagian Al-Qur'an dan mengkafiri sebagian, apa kata Allah? Maka Aku akan berikan dia dua hal. Yang pertama, hizyum fil hayatid dunia, hina hidupnya di dunia, mati masuk neraka. Para ulama sepakat, nggak tahu anda setuju apa tidak. Tapi setuju atau tidak setuju ini ulama sepakat. Hari ini kaum muslimin sedang memakai pakaian kehinaan. Tandanya apa Ustadz? Tandanya banyak. Satu. Yang paling banyak dibantai di muka bumi ini. Kaum muslimin. Yang paling banyak darah yang mengalir. Kaum muslimin. Yang paling banyak bayi yang terbunuh. Kaum muslimin. Belum sebulan yang lalu di. Di. Palestine. Mengulang. Kesuksesan dalam tanda kutip Israel 4 tahun yang lalu. Antum tahu, empat tahun yang lalu Israel nggak empat atau lima tahun. Ngepom Palestine, Gaza, jalur, ja, la, jalur Gaza. Gaza, nah, dalam bahasa Arabnya, Gaza. Kalau kita mengucapkan Gaza, empat nah, ratus empat anak-anak mati semuanya syahid. Antum tahu siapa mereka itu? Kenapa di Bob? Mereka itu besok mau wisuda hafal Qur'an 30 juz Karena mama anak-anak Palestina itu kecil-kecil sudah hafal 30 juz 7 tahun yang lalu saya ke sana Mereka kalau libur sekolah Libur musim kemarau 4 bulan itu tidak pulang ke rumah Masuk masjid menghafal Qur'an Apa kata Israel? Kenapa kami bom? Cili-cili mes hafal Qur'an Nanti 10 tahun lagi akan menjadi Musuh Dalam selimut buat kami Musuh dasar Sebelum besar kami bunuh Dan hari ini pembunuhan ini berjalan lagi Dengan bom Kenapa hal itu terjadi? Karena kaum muslimin tidak mensyukuri Nehmatuddin uh, Ustadz bagaimana mensyukuri Nehmatuddin? Ada empat Satu Menuntut ilmu Sampai ke, munculnya keimanan Nomor satu yang kedua, antahamalah Meng mengamalkan, mengamalkan. Yang ketiga, mengajarkan, mendakwakan, dan yang terakhir, sabar menghadapi itu semua. Ini saya akan ceritakan potret kecil orang yang mensyukuri nikmatuddin. Apa itu mempelajari sampai timbul keimanan, mengamalkan. Mengajarkan Kemudian sabar ya Ini tersebut di dalam satu surat Yang kata Imam Safai'i Kata kalau Allah tidak menurunkan Al-Quran Kecuali satu surat ini Surat apa itu? Al-asr insana ila Ini saya akan cerita sedikit Siang-siang ini Supaya jangan nanti obatnya cerita waktu saya tinggal 5 menit atau 10 menit, dengarkan cerita saya, datang dua orang anak kecil, mungkin belum balik masih kecil, kebetulan loh, kebetulan dua anak ini cucu Rasulullah, namanya Hasan dan Hussain, Hasan dan Husaid dia masuk ke tempat wudhu, dilihat ada bapak-bapak jenggote Tua ya, wudunya berantakan. Mau dikasih nasihat, sungkan orang tua. Diam, dilarang oleh Allah, maka apa yang dilakukan oleh mereka? Dia panggil bapak tua ini, "Pak, kami berdua mau lomba wudhu yang paling bagus. Bisakah bapak menolong saya? Lo bagaimana cara menolongnya?" Jadi wasit mana yang paling bagus wuduknya? Wuduklah Hasan dengan cara yang benar sesuai dengan sunnah. Wudu kemudian Husain dengan cara yang benar sesuai dengan sunnah. Kemudian mereka bertanya kepada bapak tersebut, Tuhan, siapa yang menang? Apa kata Tuhan tersebut? Semuanya bagus. Siwelek wudu eh aku kan tadi. main-main kisah ini ini dua anak ini telah melakukan tiga pekerjaan yang wajib dikerjakan oleh semua manusia di muka bumi ini dan inti ajaran Rasulullah semua Rasul untuk melakukan tiga hal apa itu? Mem belajar mengamalkan dan mengajarkan tambahan ayat sabar menghadapi kesulitan melakukan ini apa kata Ali bin Abi Tholib? menukil perkataan Isa alaihi salam Nabi Isa apa katanya? mana alimah wa amilah wa 'allama yudaa'i fi malaqutissamaawati barang siapa yang melakukan tiga pekerjaan belajar mengamalkan ilmu din tentunya mengajarkan maka nanti di hari kiamat akan dipanggil oleh malaikat sebagai aldiman, raja diraja masyaallah oke ya belajar belajar ilmu din mengajarkan Ustadz, apa yang harus kami pelajari? banyak maaf pak saya perlu sampaikan kalau setelah ini mungkin kematian memisahkan saya dengan anda dan kita tidak bisa ketemu lagi cukuplah. Allah berfirman nanti bisa dibaca di rumah surat 43 ayat 43 apa kata Allah fastamsik billadi uhia ilaika innaka ala siratin mustaqim apa kata Allah, mau lurus kalian, mau mendapat ridhaku mau istiqomah, mau masuk jana sarannya cuma satu, apa itu fastamsik billadiyuh pegang Al-Quran Pak, yang sholat di masjid penuh nih makmur sekali masjid ini, dohornya kayak jumat, beda dikit yang sholat oke okay. yang yang puasa Daud puasa Senin Kamis Daud yang tahajud nih lihat ahli tahajud tapi sayang yang baca Al-Qur'an atau berpegang teguh kepada Al-Qur'an menurut survei kami di bawah standar padahal apa kata Allah mau lurus pegang teguh maka insyaallah fiiddin rahimakumullah ya cara untuk sampai kepada bersyukur terhadap nikmat Allah qiraatul quran nih saya baca ayat yang terakhir sampai rumah dibaca ya ayat yang terakhir ini surat 39 surat az-zumar ayat 18 apa kata Allah Alladziina yasma'u alladziina yastami'uun al ahsana Ula Allah, wa ulaa'ikahum ulul Apa kata Allah? Ciri-ciri orang yang mendapat hidayah. Pak, kalau kita dapat hidayah Allah walaupun rumah kontrakan tidak punya apa-apa kita bahagia dunia akhirat tapi sebaliknya walaupun paling Surabaya, tidak punya hidayah tidak dapat hidayah sengsara ah, ciri orang mendapat hidayah itu dua apa itu? Al selalu mendengar membaca al-qaul apa itu al-qaul? al-quran dan hadis nabi yang kedua Ah sana. Setelah dia membaca, dia mengikuti yang terbaik daripada ayat Al-Qur'an itu. Ciri orang yang mendapat hidayah Allah. Maka iman Ini cara mensyukuri nikmatuddin. Nikmatuddin ne kalau nggak disyukuri, set ditarik oleh Allah. Ustadz saya ini kok ada tanda-tanda dicabut nikmatuddin? Mungkin apa itu? Salat nggak khusyuk. Hati-hati. Tiga tahun yang lalu Ustadz kalau saya sholat sambil menangis. Sekarang ini setiap sholat iling utang. Ustadz dulu kalau saya ngaji Quran menangis. Sekarang ini ayat yang kelima menguap. Angop. Ayat yang ke sepuluh angop 10 kali. Angot ayat ke-15 wassalam ngorok. Apa tandanya? dicabut nekmatul. Saya kalau ketemu teman maunya bermusuhan iri dengki dicabut nikmatuddin. Sama tetangga tukaran dicabut nikmatuddin. gak ada semangat untuk ibadah, menegakkan din untuk berdakwah. Ada orang ahli maksiat diam saja, ndak berani. Dicabut nikmatuddin. Lu ustaz, kan Islam mengajarkan kesabaran. Sabar yang salah. Di Pak kalau kau dipukul orang, di, dihina orang, siapkan seribu kesabaran. Tapi kalau Islam dihina, siapkan seribu nyawa. Begitu. Ini Islam dihina dia, bedi, dicabut ni'matuddin. Kenapa dicabut? Tidak pernah mensyukuri ni'matuddin. Maka iman fidan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, nikmat Allah banyak. Yang kedua dibagi oleh ulama menjadi dua dan wa dunia. Bagaimana mensyukurinya? Jelas sudah saya jelaskan tadi Yang paling penting ni'matuddin Mari kita syukuri dengan mempelajari ilmu din Mengamalkan dan memperjuangkannya Mungkin itu saja Sebelum saya akhiri ada tanya-jawab Silakan. Kami persilakan Ada yang ingin bertanya silakan ya pak mana ini dia Bismakal Pak Hadi masya Allah barokallahu Pak Hadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam apa ini dari kita sebagai hafal Allah ini kan memaknai nikmat nikmat yang membawa manfaat atau tidak itu kadang-kadang kan sekarang uh, cukup sulit kita membedakan mana itu nikmat, mana itu istidraj. Nah, nah kira-kira ciri-ciri yang tanda-tandanya ini nikmat yang dirahmati Allah sama istidrajnya Allah itu gimana, Ustaz? Nah. Dipersilakan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, banyak pendapat ulama, tapi sebagian diantaranya nikmat itu makin mendekatkan diri kepada Allah. Dekat diri kepada Allah itu apa? Zikir, suka zikir Suka baca Quran Sholat sunahnya bagus Itu dekat diri kepada Allah Suka nyumbang Bilun walidahnya bagus Berarti nikmat yang Allah berikan Harta yang Allah berikan kepada saya itu nikmat Buktinya saya makin dekat kepada Allah Makin bersyukur Tetapi kalau nikmat Harta yang diberikan oleh Allah itu makin aku Jauh dari sholat. Tidak pernah zikir. Istidroj. Paham ya? Hartanya banyak. Pajirunya lima. inovanya lima belas. Paham ya? Uh, itu namanya istidroj. Kenapa? Tidak tambah kedekatan kepada Allah SWT. Salah satu maknanya begitu. Begitu Pak ya? Uh, bagaimana caranya Ustadz Supaya semua harta yang aku dapatkan menjadi nikmat bukan istidroj. Satu, doa kepada Allah. Ya Allah berikan aku nikmat rezeki dengan rezeki itu aku makin dekat kepada engkau doa yang kedua dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala oke okay. ada lagi jauh singkat ya karena waktunya hanya 15 menit ada lagi sebentar oke okay. yang dari sini dulu Zan di sini oh, di antara lewat aduh okay. Di antara mensyukuri nikmat din adalah berdakwah nah. apakah boleh kita berdakwah sedangkan ilmu agama kita sangat sedikit oke okay. kelas. mari kita dengarkan jawaban dari Allah nah, langsung Allah menjawab surat 2 ayat 159 160 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya. Eh, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Surat 2 ayat 150, 159, eh, 160, ya. Ya, ah, sedar. Sedar, Ada kesalahan teknis. Oke. Okay. Innal ladhina yaqtumuna ma anzalna minal bayyinati <penatian> wal huda Mebadema bayyanahu linnas fil kitab ula'ika yal'anuhumullah wayal'anuhum la'inun Saya baca 159-nya 160 Apa kata Allah Orang-orang cukuplah seseorang dikatakan menyembunyikan ayat Allah dia menyembunyikan Apabila dia tahu seseorang melakukan kesalahan Dan dia tahu itu satu kesalahan Tapi dia tidak mau berdakwah Dianggap menyembunyikan Paham ya? Ada orang melakukan kesalahan minum homar Dan dia tahu homar itu haram Dia diam saja Dianggap menyembunyikan ayat Allah Orang seperti itu apa kata Allah? Ya la'anuhumullah wa ya la'anuhumullah Dilaknat oleh Allah Dilaknat oleh penglaknat. Saya buka tafsir. Mufasir mengatakan penglaknat itu hadis nabi ini. Semua malaikat. Semua manusia. Semua binatang melaknat dia. Dari ayat ini. Maka para ulama mengambil satu kesimpulan. berdakwah kewajiban setiap muslim. Siapapun dia. Selama dia islam wajib. Dan ini juga disampaikan oleh Rasul. Apa kata Rasul? anni walau Sampaikan dari Aku, walaupun satu ayat. Tapi banyak maaf. Pekerjaan yang utama ini jarang dilakukan oleh kaum Muslimin. Akibatnya apa? Kemaksiatan di mana-mana. Nih, bandar judi togel di Gangkauman. Tempat berkumpul, uh, tempat orang minum homar di belakang SDIT, ya, lokalisasi di di belakang Masjid Jami. <tuh> Contoh, kenapa begitu? Karena kaum Muslimin tidak mau amal makruf naik mungkar. Apa sebabnya? digoda oleh setan. Apa bentuk godaannya? Salah satu bentuk godaannya atau tipu daya setan apa? Ojo, jangan. Kau belum cukup ilmunya. Pak. Mari kita lihat satu ayat, ya. Mudah-mudahan ayat ini bisa dipelajari di rumah. Antum catat, saya ya. Surat 7 ayat 165. falam nasu madzukiru Anjaynal ladina yanhauna an wa bi coba lihat pada saat ahli maksiat itu melakukan maksiat didakwain tidak berubah tenta, te, tetap melakukan maksiat apa kata Allah Anjaynal ladina yanhauna anisu. aku akan datangkan bencana contohnya di Palu di Lombok Jawa Barat di Aceh pada saat bencana itu terjadi, anisu, yang aku selamatkan, mereka yang amal ma'ruf nahi mungkar. Yang aku siksa, mereka yang dolim. Saya buka tafsir yang dolim itu, siapa dua kelompok: kelompok ahli maksiat dan kelompok kaum muslimin yang tidak maksiat tapi tidak mau amal ma'ruf nahi mungkar. Contohnya di Lombok, satu masjid hancur karena gempa. 40 orang mati dalam masjid itu. Lagi baca Quran, dia tidak melakukan maksiat, tapi tidak melakukan amal maruf. Hai nah, maaf, wow. hati hati-hati maaf, maaf, sampai satu maaf, Dan laut itu, maaf, min maaf, junud min maaf, maaf, maaf, maaf, Allah, maaf, maaf, Allah. maaf, maaf, maaf, maaf, apa yang bisa menghalangi amal ma'ruf naim. Nih saya akan cerita kisah terakhir dahsyat kisah ini Terakhir nih Dengarkan Di kota Madinah Ada seorang bapak ahli maksiat Umurnya 35 tahun Anaknya banyak Dia panggil temannya minum homar Dia panggil minum homar di rumahnya Ya Anaknya yang lima atau enam itu ada satu. Umurnya masih sepuluh tahun. Buta dan tuli. Setiap Adan, sang anak datang kepada bapaknya. Bi, eh eh atau bi Adan. Ditendang sama bapaknya. Adan lagi dia datang kepada bapaknya. Bi, eh eh di sebur komar. Adan besoknya lagi dia bilang, bi, salat bi, di balang botol komar berbulan-bulan pada satu waktu tiba-tiba sang anak yang cacat buta apa tuli dan bisu ya bukan buta tuli bisu tuna rungu tuna bicara tiba-tiba dia bawa Al-Qur'an dia tunjukkan kepada bapaknya bi Dibaca sama bapaknya, seketika itu sang bapak sujud menangis. terseduh-seduh setelah itu, tobat teman-temannya yang masih diusir, dan sejak saat itu sang bapak tidak pernah sholat kecuali di Masjid Nabawi. Masjid Nabi, ayat apa yang ditunjukkan oleh sang... Sebulan setelah tobat, dia panggil istrinya. Istrinya wanita soleha. Bu Eh, Bu Eh. Kau enggak yang nunjukkan kepada temanku, eh, kepada anak, kita, ayat yang ayat itu membuat aku bertobat. Ayat yang mana ini? Ayat ini. Kata sang ibu. enggak, aku aja baru tahu ayat apa ini. Nih, dengarkan ayatnya. Masya Allah, surat 19. Hati-hati, loh. Ya. Ayatnya 45. Iya kah? Agak lupa saya. Iya bunyinya ya abati ini akhwu ayya masaka ada buminal rohman fataku na walian ya abati ini akhwu ayya masaka ada buminal rohman. Apa bunyi ayat? Hei abiku, aku khawatir adab Allah mengenai kau. Gemet tersang bapak, sujud sejak saat itu taubat. Pak, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Arecili, tuna rungu, tuna wicara, yang ahli maksiat bapaknya, ahli maksiat kelas kakap, bisa sadar, hanya dengan uh, uh, uh, uh, uh. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Kisah itu Kalau kita serius mau amal ma'ruh na'imungkar Allah akan menolong kita cuman persoalannya kita nggak serius Tidak mau Hanya kemaksiatan ada di mana-mana Diam, sama saja Diam, sinceramah cuma satu orang Coba kalian keluar, lakukan amal ma'ruh na'imungkar Selesai Ustadz kami tidak mampu, kami belum hafal Quran, belum tahu ilmunya. Itu perangkap syaiton. Sehingga Anda selama hidup tidak bisa melakukan amal warunah yang mungkar. Begini Pak ya. Oke, cukup. Satu lagi ya, terakhir. Selama ini kan kita banyak mendengar bersyukur-bersyukur pada Allah, bersyukur. Ah, bersyukur yang benar itu yang seperti apa? Karena banyak nggak paham, pikirannya bersyukur cuma alhamdulillah atau ada sesuatu yang lain nah. bersyukur itu yang benar gimana? Sebenarnya oleh ulama dikatakan ada enam, tapi saya ringkas menjadi tiga bersyukur yang benar ada tiga ada yang pertama bersyukur takdimul takdimullah mengagungkan Allah yang memberikan nikmat. Yang memberikan nikmat siapa Allah diagungkan termasuk berkeyakinan bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Paham ya? Ini nomor satu. Mengagungkan Allah. Pak ba, banyak maaf nih. Saya pernah masuk ke rumah kawan saya. Di ruangan tamu ada figura. Saya tanya sama teman saya, figura sopo? Figur bapakku. Sudah berapa tahun di, di, ditempelkan di tembok ruangan tamu? 30 tahun. Apa isinya? Tak ambil. Saya ambil. Subhanallah Isinya apa? Surat terima kasih Dari bupati 30 tahun yang lalu ini Kepada sohib bapaknya teman saya itu Karena bapak teman saya ikut anggota kerja bakti Suratnya surat umum Kami ucapkan terima kasih kepada anggota kerja bakti Surat dari bupati Mungkin bupati yang korontor Diagungkan oleh dia, ditempel supaya semua orang melihat. Tapi nikmat dari Allah, Allah yang memberikan nikmat, tidak pernah diagungkan. Ini kita dari orang mausoloh kita puji, tapi Allah memberikan nikmat tidak pernah kita puji. Ini yang kedua mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ini amal soleh. Apa kata Rasulullah? Kalimatan. Khafifatan alal lisan. Sakilatan filmizan. Habibatan indar rahman. Ada dua kalimat. Gampang diucapkan. Berat ditimbangan. Paling dicintai oleh Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Maha suci engkau dengan segala puji kepada engkau. Paham ya? Nah. Yang ketiga menggunakan untuk makin mendekatkan diri kepada Allah Punya harta untuk dakwah Untuk ikum Punya mobil untuk ikum Hadapi kemaksiatan Punya rumah untuk ta'lim Punya ini untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Ini bagian daripada uh, memuji atau bersyukur kepada Allah Mungkin itu ya Saya rasa cukup ya Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Memberikan manfaat bagi diri saya juga buat semuanya wal wa assalamualaikum warahmatullahi ya wa